Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nostalgia Sepeda di kampus Madrasah. dalam MTsN Maju Rusa Nusantara. Ikut ikutan. Kelompok kerja Madrasah Sanawiyah ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat koordinasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan, Kamis 6 Oktober 2022. Rakor kedua MTS yang berlangsung di darul Luminya MTS mp Timur Sungai Selatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Hulu Selatan Dr. Anis Muhammad Yani MPD, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Dr. Anis Haji BIR MPD, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Ghazali SAG MPD, dan seluruh kepala Madrasah MTS se Kabupaten Hulu Selatan yang berjumlah 24 orang. Kegiatan rapor kali ini dibarukan dengan peringatan maulid Nabi yang bertema dengan memperingati maulid Nabi Besar Muhammad SAW memperkokoh sulit awal dan rasulullah di era milenial untuk meningkatkan kompetensi madrasah menuju madrasah hebat dan bermartabat. Sementara Kepala Madrasah MTSN di Losungan Selatan Janjur SA GMPDI yang sekaligus menjabat Ketua K2MTS mengapresiasi kepada seluruh warga madrasah yang telah membantu mempersiapkan kegiatan rapor K2MTS. Kami ucapkan terima kasih kepada semua warga MTS 7 HSS yang telah mempersiapkan dan membantu kegiatan rakur KKMTS Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berakhir sukses dan berjalan lancar pada hari ini. Sementara Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Nusa Sungai Selatan Dr. Anis Muhammad Yamani M.Pd.I saat dikonfirmasi mengatakan dengan adanya raport tersebut dapat mempererat kebersamaan dan kekompakan semua madrasah untuk menjalankan program-program kerja madrasah terutama dalam implementasi kurikulum PDK. Pada hari ini kami menghadiri rapat kedua MTsS kabupaten Nusa Selatan yang bertempat di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Lumpang, ya, Kabupaten Nusa Selatan. Harapan kita, dengan dilaksananya rapat ini, maka yang pertama, kebersamaan di antara kita lebih erat lagi kekompakannya. Kemudian, program-program kerja yang menjadi prioritas dari Kementerian Agama bisa dilaksanakan, menyangkut implementasi kurikulum merdeka agar lebih mantap lagi dengan adanya hmm. pertemuan ini dan bisa dikoordinasikanlah Sehingga manakala uh, pemberlakuan pelaksanaan kurikulum Merdeka itu kita sudah siap semuanya. Ia melanjutkan secara khusus untuk MTS 7 Lusung Selatan agar bisa lebih ditingkatkan lagi dalam bidang sarana di prasarana Madrasa. Dan untuk uh, MTS 7 kalumpang ini agar bisa lebih ditingkatkan lagi tentunya lagi kita percaya dengan kepemimpinan Pak Jamjuri ini, ah eh, beliau masih energik, bersemangat, yakin MTs 7 akan lebih meningkat dan beliau baru saja menerima sertifikat tanah. Ini artinya satu kesempatan bagaimana meningkatkan perbanyak akses di MTs 7 Kalumpang ini. Selamat menikmati.